Halo guys, kembali lagi bersama Muji di sini, masih di channel YouTube kesayangan anda semua, Muji Kurniawan. Ya, ini adalah suasana pasar Minggu dadakan guys kenapa saya bilang pasar minggu dadakan karena secara resmi pasar minggu yang diadakan oleh Pemkap Sumeneb sampai dengan video ini dibuat masih ditutup guys karena efek dari pandemi virus corona yang melanda negeri ini sejak satu tahun yang lalu guys dan ini adalah suasana hari Minggu tepatnya tanggal 7 Februari 7 Februari 7 Maret 2021 di Jalan Lingkar Utara Sumenep guys tepatnya sisi timur jalan lingkar utara semenap yaitu kalau dari akses masuk di sebelah BLK di desa parsanga itu terus ke utara guys itu nanti anda akan menemui pertigaan ini guys yang tampak dari video dari drone ini guys dimana saat ini sudah merupakan kali keempat atau tepatnya minggu keempat tempat ini berubah menjadi pasar minggu dadakan guys yang mana para pedagang makanan mainan anak jasa dan lain-lain itu mereka kompak untuk berjualan di lokasi ini guys setiap hari minggu pagi guys karena apa? karena menurut mereka walaupun pasar minggu ditutup guys secara resmi tetapi ya namanya kehidupan kebutuhan untuk makan dan mencari penghasilan mencari rupiah itu tidak bisa berhenti guys sehingga efek pandemi yang sudah melanda negeri ini Khususnya Kota Semana Tercinta Itu sudah satu tahun berlalu Sudah banyak sekali memberikan pukulan ekonomi yang cukup telak guys Bagi rakyat-rakyat kecil seperti para pedagang ini guys Sehingga mereka sudah bosan untuk berdiam diri Dan kembali bangkit untuk mengais rezeki guys dengan mereka berembuk sekanan yang biasa berjualan di pasar Minggu mereka berembuk dan pada akhirnya lahirlah pasar Minggu dadakan ini guys yang lokasinya di Jalan lingkar Utara yang cukup jauh guys dari kota Sumeneb sekitar kurang lebih eh uh, empat kilo ke arah utara dari kota Sumeneb guys dan ini tampak view jalan lingkar utara sisi timur yang diambil dengan menggunakan drone barusan itu guys ini tampak keramaiannya guys Tampak sekali keramaian Dan geliat ekonomi Yang sudah mulai pulih Setidaknya Sehingga Rekan-rekan pedagang ini guys Pedagang kecil Sudah mulai bisa beraktivitas guys Walaupun Terus terang bisa dikatakan Pasar ini adalah Pasar yang liar guys Karena tidak ada Pengawasan Tidak ada pengamanan dari Aparat terkait guys Dan juga Sejujurnya Dengan Adanya pasar dadakan ini guys Sedikit banyak Pasti akan mempengaruhi Terhadap akses pengguna Yang Berlalu lintas Di sepanjang Jalan lingkar utara ini guys Jadi mungkin ada Ya kita ini saksikan sejauh pintas dulu guys Kita saksikan view aerial atau view dari atas Kondisi terkini dari jalan lingkar utara sumeneb Yang sudah jadi dan sudah diresmikan beberapa waktu yang lalu Sehingga bisa dilewati oleh kendaraan Itu seperti ini guys view dari atas yang saya ambil dengan menggunakan drone guys aksesnya cukup mulus cukup lebar dan juga karena jalannya masih baru dan view nya juga cukup keren guys melewati perbukitan di pinggir utara kota Semenep guys yang pada video yang lalu yang saya bahas tentang jalan lingkar utara itu sudah saya sebutkan bahwa jalan lingkar utara merupakan jalan pintas bagi masyarakat yang dari utara Semenep ataupun dari arah timur Semenep yang mau menuju ke arah utara maupun ke arah timur guys, tanpa harus melewati uh, kota Semenep guys, atau melewati daerah Pamolokan yang di sana ada pasar Bangkal yang mengurangi kemacetan lagi setidaknya guys dengan adanya pasar apa jalan Lingkar Utara ini guys. Tetapi eh, kembali saya teruskan jika misalnya hal seperti ini dibiarkan oleh pemerintah daerah tanpa ada solusi yang dikhawatirkan akan banyak keluhan dari pengguna jalan Lingkar Utara guys karena dengan adanya pasar dadakan ini guys setiap minggunya itu akses jalan menjadi macet dan juga meng, apa, uh, mempengaruhi kenyamanan dari pengguna jalan lingkar utara sendiri guys Tampak kita lihat ekonomi masyarakat yang sudah mulai pulih guys Uh, harapan saya dengan dibuatnya video ini Saya berharap kepada Pemerintah daerah Khususnya kepada Pak Bupati yang baru saja terpilih Bupati Semenep Yang baru saja terpilih Tolonglah Pak uh, Berikan solusi Gimana supaya Rekan-rekan pedagang-pedagang kecil ini Pak Mereka bisa kembali Kembali beraktivitas kembali berdagang kembali berjualan dengan aman dengan nyaman tanpa harus berjualan di pasar liar seperti ini Pak mungkin bisa apa dilakukan pembukaan kembali terhadap pasar minggu yang biasanya ditempatkan di dekat pusat kota Semenep atau mungkin uh, apa ya Ya. Ya itu sih. Apa e, mungkin bisa di pasar Minggu mungkin bisa dibuka kembali sehingga masyarakat pedagang pasar Minggu tidak liar, tidak melakukan pasar liar yang malah dengan apa namanya? Dengan seperti ini nih. Aduh, bisa memperbesar resiko untuk terjadinya penularan virus corona karena uh, dengan adanya pasar seperti ini kerumunan tidak bisa dihindarkan itu pasti itu semoga apa ya semoga uh, pemerintah daerah terkait pemerintah kabupaten Semenep khususnya bisa memberikan solusi yang sama-sama enak lah Win-win solution Pedagang pasar minggu bisa kembali beraktivitas dengan aman, dengan nyaman Dan juga protokol kesehatan tetap terjaga Sehingga meminimalisir penularan virus corona atau virus covid-19 Begitu Karena terus terang ini guys, saya mati animo masyarakat ini cukup antusias sekali guys dengan adanya pasar liar ini guys. Ya repot ya. Sekarang kalau sekarang repot ini. Satu sisi mau dilarang itu gimana? Ya kan mereka namanya mencari nafkah. Iya kalau yang pegawai enak eh, dapat gaji. Kalau yang swasta seperti mereka, kalau nggak kerja mereka nggak jualan ya mereka nggak dapat penghasilan guys. Kalau pegawai mah enak aja tinggal ngomong aja. Ini ini ini ini ini protokol kesehatan bla bla bla bla bla Ya mereka apa ya e, mungkin ya mohon maaf ini kalau saya keliru ya mungkin ya aji mumpung mumpung pandemi mereka bisa work from home yang biasanya kerjanya agak ketat di kantor di rumah mah bisa nyantai nyantai aja gitu. Ya siapa tahu ya guys ya. Yang mudah mudahan ya apa yang saya katakan urusan itu tidak terjadi itu ya dan pegawai emang enak aja mereka kerja nyantai atau mau mau apa ya tetap yang penting gaji tetap jalan nah kalau kayak pedagang kecil kayak gini kalau nggak kerja mereka nggak jualan ya nggak dapat penghasilan guys itu. makanya ya mudah-mudahan lah PM Kapsumnef lah memberikan solusi yang sama-sama enak bagaimana pedagang bisa Berjualan kembali di pasar minggu, tetapi protokol kesehatan tetap bisa dijaga. Itu ya, guys, situasinya, guys. dan jangan lupa ya guys ya bagi yang membutuhkan jasa rental drone untuk kebutuhan video, foto maupun untuk kebutuhan pemetaan dan pengukuran FH Multimedia Semenep siap melayani Anda guys dengan drone DJI berkualitas dan kurang lebih hasil videonya seperti ini guys so jangan lupa ya guys ya anda yang mungkin Apa uh, Butuh rental drone Untuk dokumentasi wedding Apa Acara Video profile Hubungi kami guys f Multimedia So menap Jadi, uh, sekali lagi, saya sebagai rakyat biasa hanya bisa menghimbau dan cukup miris melihat apa ya, sampai rekan-rekan uh, pedagang di pasar minggu, mereka sampai nekat berjualan di jalan lingkar utara seperti ini, karena enggak dibuka-buka pasar minggunya akibat pandemi ya namanya urusan perut ya bagaimanapun ya tetap harus kerja guys itu kalau nggak kerja kata mereka mereka nggak jualan ya mau makan apa mereka gitu loh makanya begitu ada momen-momen seperti ini ya kan mereka manfaatkan semaksimal mungkin jadi sama-sama enak lah penjual dapat uang dapat penghasilan sedangkan pengunjung yang menikmati keindahan Lingkar Utara mereka ya gak repot-repot cari makanan misalnya Itu guys Mudah-mudahan ya Pemerintah daerah Kabupaten Pemenep Bisa memberikan solusi yang terbaik Yang sama-sama enak Itu harapan saya guys Serta, Jangan lupa Bagi kalian-kalian yang masih belum subscribe Di channel ini Mujikurniawan, silakan guys, sekalian nyalakan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini, dan jangan lupa silakan like video ini, guys. Serta bagi ada yang pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar.